C600 ya satelit C600 oke okay, namun sebelum selanjutkan mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar jadi suara mobil sepeda motor sangat keras sekali jadi harap dimaklumi. oke okay, kita lanjutkan yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flashdisk yang sudah ada windows 732 bit Nah, saya tidak menggunakan CD ya. Saya menggunakan sebuah flash disk yang sudah ada Windows 7 32 bit. Nah, kalau belum punya, silahkan buat bootable-nya. Caranya ada di kolom deskripsi ya caranya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita colok flash disk-nya. Pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya. Sudah mati nih laptopnya. Kemudian kita colok flash disk-nya ya colek sini mereknya Sandisk ya, saya menggunakan pastis mereknya Sandisk oke, langsung kita tekan tombol power, kemudian setelah ditekan tombol power, langsung kita tekan F2 oke, gitu saja caranya ya oke, langsung tekan F2 tekan terus ya F2, nya oke dia langsung masuk ke menu BIOS ya, pas sudah dimasuk di menu BIOS, kita setting BIOS nya ya ini yang terblok adalah mainnya. Kita geser ke kanan untuk ke menu bootnya, ya, dengan menggunakan panah yang ada di sini, ya. Panah atas bawah kiri kanan ini untuk memindahnya, ya. Kalau untuk ke kanan, gunakan panah kanan kiri ke kiri atas bawah, gunakan panah atas bawah. Oke, okay. oke, okay, lanjut kita lanjut. Kita geser ya ke kanan ke menu boot, ya. Okay, sudah, perhatikan flash disk yang saya gunakan ya, nah flash disk yang saya gunakan berada di nomor 2 ya, sandisk merek flash disk saya nah, karena yang terblok adalah yang HDD ini ya, jadi kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah, setelah itu gunakan ini sudah ter, ya terblok ya gunakan tombol yang ada di keyboard ya f6 ya untuk menaikkan ini ya f6 kita naikkan menggunakan f6 ya untuk menurunkan menggunakan f5 ya ini kita naikkan ini dulu nah ini saya tekan f6 kalau kita tekan f5 maka akan turun ya nah seperti itu nah ini saya tekan tekan f6 lagi nah kalau sudah flash kita sudah di nomor satu maka settingannya kita sudah benar ya sekarang kita simpan hasil kerja kita menggunakan tombol F10 ya yang ada di keyboard F10 Oke. Nah, akan muncul seperti ini kemudian kita enter Nah terus kita tekan sebarang yang ada di keyboard ya tekan terus sampai dia masuk ke Plastis ya supaya, supaya masuk ke booting plastis. nah ini sudah masuk ya kita tunggu saja masih diproses ya oke okay, sudah muncul ya menu windows 7 langsung kita saja kita tekan next ya kita tekan next kemudian kita tekan install kita tunggu lagi masih diproses oke sudah muncul nah ini dalam satu klasis ada beberapa Windows ya ini banyak Windowsnya cuman saya memakai yang di bawah saja ya. Yang OM aktivasi. Nah, saya gunakan saja Windows 7 Ultimate ya, OM aktivasi. Nah, dia langsung aktivasi sendiri. Oke, okay, langsung kita enter saja. Hmm. Kita pilih centanglis ya. Centanglis. Kemudian kita klik next. pilih kostum nah yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 2 partisi 3 dan 4 adalah data usernya ya oke langsung saja kita format klik ok oke sudah partisi satu, kemudian partisi 2 kita format lagi klik Oke. OK. Oke, okay, sudah selesai partisi duanya, maka langsung kita klik next ya, nah, seperti itu saja. Nah, ini sudah proses, instalasi sudah berjalan, kita tunggu saja, cukup memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, untuk instalasi ini. Eh okay, tunggu saja sampai 100% ya. Oke, okay, sudah. 76% ya kita tunggu saja sampai 100% Oke sudah 100% ya kita tunggu lagi diproses sedikit lagi oke okay, dia restart kita tekan saja enter supaya cepat ya nah, seperti itu kalau dia ada tulisan ada tulisan restart langsung tekan aja restartnya tunggu saja Kita harus sabar menunggu kalau mau install ulang Windows. Ya, layanan agak lama. Oke, okay, proses agak panjang ya kita tunggu saja sampai selesai oke okay, proses instalasi completing ya proses pengompletan instalasi berjalan Oke, kita tunggu saja. Oke, sudah restart laptopnya. Kita tunggu saja. masih proses ya. ya tunggu saja masih proses penyelesaian ya oke sekarang sudah muncul seperti ini kita kasih nama ya kita kasih nama saya biasa ngasih namanya sesuai nama laptopnya ya Toshiba kita isi dengan pesan toshiba, ya. Kemudian kita klik next, oke. Klik next lagi, kemudian di sini kita pilih plus8, ya. Plus8 itu biasa settingannya Kuala Lumpur, ya. plus8, Kuala Lumpur, Singapura. Nah, kemudian kita klik next lagi nah, kita tunggu lagi, lagi penyelesaian ya nah, karena ini windows ed, apa editan ya jadi dia sistem aktivasinya ada di terakhir ada muncul seperti ini cuman kalau windows ori ya ori tidak ada seperti ini ya nah, ini karena Windows sudah edit jadi ada menu seperti ini kita ikuti saja langkahnya Oke seperti ini ya, mendus editan. Jadi aktivasinya kita klik saja di sini. Kemudian pilih Begin Install ya. Nah, ini dia ini proses aktivasi nah, Kok sudah selesai ini maka selesai juga ya, finish. Nah, jadi kita tunggu saja. saja, nah ya. proses restart ya sudah selesai diaktifasi dia ya, restart nah, tunggu ya oke masih diproses ya Oke, okay, proses finishing sudah hampir selesai ya. Hmm. Oke, okay, sudah selesai ya. Sudah selesai instalasi Windows-nya ya. Tinggal di setting-setting saja. setting supaya dia besar tulis. Penuh ya polanonya. Oke, cap. Nah, sudah penuh ya. Sudah penuh satu layar. Nah, ini seperti asli ya. Ini seperti asli instalannya. Jadi semua menunya tulisannya ini. ya mulai nanti wallpaper-nya atau Siba nah sudah otomatis diatur dari sistemnya ya oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya nanti apabila ada update terbaru dari kami maka anda akan mendapat notifikasi dari kami wabillahi taufi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh